Seven of Swords, ya, dari kartu, dari kartu yang aku lihat di sini cukup unik, ya. Karena di satu sisi kamu dituntut untuk istirahat, di satu sisi kamu dituntut untuk aktif, gitu. Jadi, kayak 50-50, mungkin lebih ke arah kemarin-kemarin tidur, kamu kurang nyenyak, gitu ya. Uh, terus, kemudian juga. Mungkin beberapa orang ya, beberapa orang kayak ngerasa uh, lembur terus gitu ya, kayak kerja-kerja terus gitu kan, jadi uh, jadwal tidurnya terganggu gitu. Dan yang aku lihat di sini istirahat yang cukup ya, uh, minum vitamin terus kemudian juga minum vitamin kompleks ya, uh, supaya yang sesuai juga ya dengan kamu gitu karena kalau nggak sesuai kadang suka deg-degan gitu kan uh, jadi dilihat juga kemudian di sini perhatiin kesehatan kamu ya perhatiin kesehatan kamu perhatiin istirahat kamu karena yang aku lihat di sini itu penting banget itu benar-benar penting banget uh, karena nih kayaknya bakal ada virus gitu ya bakal ada kayak uh, penyakit gitu yang mengelilingi uh, dari area pekerjaan kamu gitu. Jadi kalau kamu sistem metabolismenya kurang itu gampang kena gitu. Misalkan kayak flu gitu kan, influenza terus kemudian juga uh, mah gitu ya mah. Kalau misalkan kamu uh, makannya nggak teratur gitu kan itu harus diperhatikan banget banget. Terus kemudian juga kalau kamu adalah seksuali aktif gitu kan untuk beberapa orang Uh, consider untuk prep gitu ya, uh, untuk yang tahu-tahu aja. Terus kemudian juga uh, memakai pelindung ya di sini, kayak ini yang tengah nih, kayak six of ones, kayak di atasnya tuh kayak ini ya, kayak bentuk alat kontrasepsi <laughs> ngerti gak sih, gak ya bentuknya bulat gitu kan? Jadi hmm. diperhatikan ya, uh, yang aku lihat kalau kamu tipe orang yang kasual, tipe orang yang uh, bebas, gitu kan? Istilahnya, perhatiin juga gitu. Jangan sampai kamu uh, malah kemasukan, gitu kan? Ya, nanti bahaya seperti itu, ya. Nanti ngurusnya bahaya, gitu maksudnya, ya. Oke, okay. tapi kalau udah, kalau udah masuk sih harus tanggung jawab, gitu kan? Harus tanggung jawab dan... Uh, Sesu sesuai dengan prosedur aja gitu ya sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan keinginan keinginan kamu dan jangan sampai kamunya hanya karena kemasukan gitu ya dalam tanda kutip kamu jadi kayak ngerasa apa ya namanya ngerasa rendah diri atau ngerasa begini ngerasa begitu gitu ya karena zaman sekarang udah biasa banget jadi yang aku lihat di sini kayak yang penting, ngomong aja sih sama keluarga ya di sini. Yang aku lihat, uh, karena pasti bakalan ini sih bakalan uh, mau gak mau nerima ya, karena udah terjadi gitu. Cuma ya, konsekuensinya berbeda ya tiap keluarga gitu. Yang aku lihat cuma uh, ngeri juga kalau untuk urusan budaya ya. Uh, yang aku lihat, kalau bisa sih kamu jauh-jauh dulu gitu dengan keluarga yang aku lihat di sini uh, bisa jadi demikian, demikian ya untuk beberapa orang karena complicated sangat amat campur aduk gitu yang aku lihat ya memang uh, untuk beberapa orang ya tidak dibenarkan Alvin begitu-begitu ya tapi ya mau gimana lagi gitu loh kayak kalau misalkan udah terjadinya kayak masa harus begini-begini-begini gitu kan, kan gak boleh gitu, setiap orang berhak untuk hidup ya kan, dirinya sendiri ya, yang uh, bertanggung jawab pun berhak untuk hidup gitu, jadi uh, hidup dan mati kamu ada di tangan kamu, ya, ada di tangan Tuhan juga gitu maksudnya kan, jadi dari aku encouraging, dari aku memotivasi untuk, kamu masih jalan kamu masih panjang ya bukan uh, bukan karena hal ini terus jadi terpotong jadi kayak uh, udah sampai di sini doang gitu enggak, enggak, enggak seperti itu jangan gitu ya sayang kamu kamu dikasih hidup itu ada sebuah anugerah banget gitu kamu bisa menikmati dunia itu ada sebuah anugerah sebuah rezeki juga gitu jadi uh, bersyukur ya? Kalau memang ada permasalahan di sini ya, aku lihat uh, kamu bisa konsultasi ya, banyak banget konsultasi gratis gitu kan, dan cari yang cocok ya, cari yang benar-benar memotivasi kamu juga gitu, ya yang aku lihat di sini. Karena kalau nggak seperti itu, takutnya kamu kayak apa ya, kayak merendahkan diri kamu sendiri atau menjadikan diri kamu gak berharga, padahal setiap orang itu berharga, kak. Ya, setiap orang itu berharga, setiap kehidupan itu berharga. Jadi uh, bisa hidup dan bisa menikmati dunia itu tadi balik lagi ada sebuah anugerah, ya. Dan ya, kalau untuk sekarang mungkin ini ada ujian bagi kamu, dan ujian itu harus dilewatin. Persis seperti game. Ya, game juga kan semakin naik levelnya, semakin tinggi juga ujiannya gitu kan ya Dan kalau game itu kan otomatis pasti ada game selanjutnya, game selanjutnya, game selanjutnya gitu kan Gak terputus gitu kan Hidup juga seperti itu gitu, jangan memutuskan hidup uh, diri sendiri ya seperti itu Semangat untuk kita semua ya Pasti ada solusi dari setiap ujian, atau dari setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, gitu. Yang penting, jangan merendahkan diri sendiri, ya. Self-love, cintai diri sendiri, cintai kehidupan kamu, ya. Hindari orang-orang yang toxic, oke. Okay. Itu yang kelihatan di kartu, ya, yang kelihatan. Makanya tadi, hati-hati, ya, untuk orang-orang yang bebas, gitu, kan. Ya, tanggung jawab juga, gitu, kalau misalkan udah uh, ada, ya, seperti itu. Dan, Aku memang gak berhak untuk apa ya namanya kayak menuntut kamu begini begini begini. Tapi hidup itu adalah sebuah anugerah intinya itu, ya. Dan perjalanan hidup kamu masih sangat amat panjang, ya. Masih ada kebahagiaan di ujung sana yang belum kamu sentuh, gitu lah. Jadi hang in there, ya. Semangat, gitu kan? Semangat dan kejar kebahagiaan kamu ya seperti itu oke okay? bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya